Oke, jadi ini lagunya buat cewek-cewek, tak buat cowok-cowok ada. Gue berarti cewek-cewek di sini mukanya glowing-glowing semua. Jadi di sini gue mau terima kasih buat skincare yang sudah nulis kita. Jadi bukan kita jadi paling gini asik ya. Badan panama cuek lah, yang penting muka, bener gak ya? Bener. Weh, dari dia dari dari A, dari A, dari A. Ya, kan suaranya apa? Entar dikit. Dirinya yang malam. Ini lagu jangan banget jahat banget lirik cuma olesin mukanya tapi lehernya tidak cuma olesin mukanya tapi tangannya tidak cuma olesin mukanya tapi kakinya tidak Tapi padanya hitam Ibaratnya hitam Mereka semua Sudah menjadi korban Di pemusir. Siang Pasti bilang hey, hey, hey. wo, tapi kalau lihat bentuk aslinya pasti bilang ya ya ya. Maafin tuntanya, tapi ada di dalam. Maafin tuntanya, tapi tangan ada di dalam. Maafin tuntanya, tapi kakinya tidak. Kainnya Bora, boleh kita buat tangannya semuanya? <SILENCIO> Mus muka apa aspalan serang loh? Kita <SILENCIO> kebul.